Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat bahagia Semoga anda semuanya selalu sehat Dan Selalu diberikan optimis yang luar biasa Sobat bahagia tentunya 6 bulan ini kita Akap sekali dengan Apa yang namanya Work from home Atau WFH Menggantikan pekerjaan yang kita laksanakan WFO pada tahun-tahun lalu Nah ini UEFA tentunya juga ditempuh karena memang kita mengacu kebijakan pemerintah Dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang kita belum tahu sampai kapan akan berakhir Ini juga tentu pilihan sulit bagi perusahaan Tetapi apapun kebijakan perusahaan kita tentunya harus support Kita harus mendukung apa yang dilaksanakan oleh kebijakan perusahaan Nah salah satu yang dibuat oleh kebijakan adalah dengan WFH Work From Home tentunya ada beberapa faktor yang kelebihan atau kekurangan dari kita bekerja di dalam rumah ya tentunya ada beberapa uh, benefit yang kita bisa dapatkan dari work from home ya yang pertama tentunya kita bisa menghemat waktu bayangin saja tahun lalu mungkin kalau kita lihat di kereta begitu banyak berjubel-jubel ya yeah. Banyak masyarakat yang menuju ke tempat pekerjaan Naik bus dan sebagainya Sangat ramai Dan itu memerlukan waktu yang cukup lama Satu, dua jam, tiga jam ditempuh perjalanan Habis waktu kita dan energi kita Bayangin kalau pulang pergi Kita bisa 5 sampai enam jam kita habiskan di jalan Tentunya energi yang 6 jam tersebut Hampir menyamai Ataupun ya ketentuan 8 jam kerja Luar biasa kan Nah ini yang perlu kita uh, rasakan manfaat dari eh, adanya WFB. Yang kedua tentunya kita setelah hemat waktu tadi kita juga bisa menekan biaya transportasi yang selama ini kita mungkin naik kereta, naik eh, bis naik kendaraan umum, kita bisa menghemat. Nah penghematan tersebut yang harus kita kelola, yang kita harus tabuk ya, yang karena kondisi pandemi yang eh, sampai sekarang belum tahu kapan itu adalah uang yang sangat berharga yang ketiga tentunya juga kita bisa menghemat biaya konsumsi Biasanya kalau kita jam 12 siang setelah istirahat kita berkeliaran ya di tempat makan Untuk sekedar mengisi perut ya Itu juga e, kita keluarkan uang ya 10-20 ribu Tetapi kita hemat juga Nah ini juga salah satu bisa kita hemat biaya tersebut kita tabung Nah tentunya Kelebihan-kelebihan yang lainnya adalah Yang keempat, dengan kita Bekerja di WFH Kita juga bisa berpakaian uh, Casual, baik itu Mungkin pakai kaos, atau bahkan Mungkin celana pendek, itu bisa Tetapi uh, lebih baik nanti Kalau kita sedang ada WA Zoom meeting dengan pimpinan Atau dengan klien, kita tetap berpakaian Resmi, formal, kita uh, Jaga uh, uh, Respek kita Atau etika kita, nah untungannya lainnya tentunya eh, kita bisa masih bisa interaksi dengan keluarga bayangin aja mungkin kalau ibu ibu yang sedang menyusui itu ke kantor harus membawa apa tuh tempat eh, susu ya atau untuk eh, dia melakukan eh, pemerasan di nursery room tetapi dengan adanya Wfh ibu ibu bisa langsung ya mengada eh, menyusui anaknya dan itu luar biasa yang selanjutnya adalah keuntungan yang lain kita masih bisa uh, apa menyambi kegiatan. Tiga jam kita gunakan perjalanan waktu uh, kita webo itu bisa kita gunakan untuk hobi kita atau untuk olahraga. Itu yang manfaat atau benefit yang kita peroleh dari WEBA. Nah, tentunya selain keuntungan juga ada beberapa uh, kekurangan dari WEBA. Yang pertama kita agak susah untuk uh, koordinasi Itu baik dengan uh, pimpinan kita ataupun dengan bawaan kita Karena kita tidak bisa ber-face to-face Kadang-kadang kita mungkin pas telepon atau di telepon pimpinan kita sedang tidak pegang HP Nah itu juga uh, problem Artinya kita tidak bisa uh, mengambil keputusan uh, sesaat ataupun uh, seketika juga Selanjutnya adalah uh, sama Kadang-kadang kita klien ada yang perlu kita eh, ketemuin langsung Kita komunikasi di satu sisi perusahaan mewajibkan eh, WFH Ini juga memberikan kendala penjelasan kepada klien bagaimana eh, mereka memahami kebijakan itu Nah tentunya juga yang tidak kalah ini menjadi perhatian dari biaya adalah meningkatnya eh, biaya listrik dan biaya komunikasi harus ketahui dengan e, WFH ini tentunya pengeluaran dengan e, internet, dengan telepon, dengan konsumsi listrik itu sangat meningkat Mungkin kalau WFH kita bisa siang kita bisa matikan e, lampu dan sebagainya Tapi karena kita kondisi di rumah semua nyala, semua standby. Itu mungkin kelebihan dan kekurangan WFH Tetapi karena kita juga e, melakukan pekerjaan ini dengan WFH tentunya e, seperti biasa kita bekerja di WFO, kita juga harus mempersiapkan Apa sih e, yang perlu disiapkan apabila kita bekerja di WFO? Tentunya, satu, e, kita juga e, membuat ruangan tersendiri di rumah kita Kita buat ruangan yang nyaman Kita lengkapi dengan peralatan-peralatan kantor, peralatan bekerja Seperti e, saya ini e, beli e, meja kantor second atau meja uh, second, terus ini juga ada tempat alat tulis, ada buku, ya, ada kita untuk menaruh laptop, dan sebagainya. Kita uh, buat uh, seolah-olah kita bekerja di kantor, dan ada ruangan yang uh, dedikasi khusus untuk kita bekerja di dalam rumah. Yang kedua, tentunya kita uh, harus mempersiapkan apa aja sih yang alat-alat yang digunakan untuk WPA. Yang pertama, tentu e, untuk mendukung kelancaran dalam pekerjaan kita, kita harus ada laptop, ya, laptop itu bisa beli sendiri atau memang disediakan oleh kantor. Yang kedua, jangan lupa itu adalah alat komunikasi, baik telpon dan sebagainya, ya. Telpon juga harus full charge dan no silence sehingga kalau pimpinan e, berkomunikasi atau menelpon kita sewaktu-waktu, itu bisa langsung kita respon. Yang ketiga, uh, sebaiknya Selain uh, uh, dengan uh, pulsa telepon Kita juga uh, baiknya kita uh, berlangganan YP Sehingga uh, bisa untuk coverage seluruh keluarga Dan uh, sinyalnya juga bagus Karena kalau kita beli parsial dengan uh, pulsa yang internet biasa uh, Ini adalah saat kita Zoom meeting dan sebagainya itu menggunakan uh, pulsa yang cukup banyak Itu akan ada semacam keborosan Nah ini ini yang hal-hal yang kita siapkan Sehubungan dengan pekerjaan WFA. Nah untuk uh, mengerjakan pekerjaan WFA dengan baik Tentunya kita juga harus membuat scheduling Yang pertama uh, kita persiapkan pekerjaan harian Checklist apa saja yang harus kita kerjakan setiap hari Apakah itu juga masih ada kaitannya dengan pekerjaan kemarin Atau memang ada isu baru dan sebagainya nah, Tentunya setiap pagi secara administrasi Kalau kami biasanya akan mengadakan uh, asensi via uh, software Atau perangkat yang memang sudah didesain oleh kantor Setelah clock in kita mulai bekerja Uh, pertama tentunya kita cek dulu email-email yang berkaitan dengan pekerjaan hari ini apa yang perlu kita tindak lanjuti ya, ataupun juga WA WA baik WA grup WA pimpinan atau WA klien klien itu juga kita cek lagi nah kita juga siapkan alat tulis kiranya di email atau di WA atau di pesan SMS tadi ada yang perlu kita tindak lanjuti nah ini juga kita harus membuat skala prioritas apakah urgent atau masih bisa ditunda dan sebagainya ini kita buat checklist, kita buat dashboard harian. Misalnya ada pekerjaan pimpinan yang harus berarti kan harus di statusnya hujan harus diselesaikan secepat mungkin. Nah, ini juga salah satu kiat bagaimana kita bekerja dalam suasana WFA. Nah, setelah kita melakukan checklist pekerjaan, juga kita tadi kita sudah tindak lanjut dengan tindak lanjut dengan Menyelesaikan pekerjaan satu dan satu Dan jangan lupa juga kita eh, Sediakan waktu istirahat Seperti biasa Kita untuk eh, istirahat, sholat dan makan ya. Mungkin sambil eh, menghirup udara Segar di depan halaman Yang ada tumbuh-tumbuhan Ataupun yang memang hobi tanaman Bisa menyentuh tanaman Atau eh, tumbuhan Itu bisa memberikan rasa nyaman Memberikan kesegaran bagi kita Sehingga kita setelah masuk ke ruangan Itu bisa fresh lagi Nah Selanjutnya setelah kita melakukan Beberapa kerjaan inti tadi Beberapa pekerjaan yang urgent Kita juga mungkin perlu koordinasi Koordinasi dengan baik Dengan pimpinan atau dengan e, Bawaan kita atau dengan klien Apa sih yang e, perlu Kita tindak lanjuti Nah itu tentu juga e, Menjadi sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan Karena itu nanti juga akan e, Terukur pekerjaan kita Nah itu semuanya adalah Kegiatan yang harus kita lakukan Secara uh, Rutin tiap uh, bah, Yang yang selanjutnya adalah Setelah kita Sore, kan biasanya kan juga Memang uh, jam kerja Kita 17.45 sudah uh, Clock out, jangan lupa Kita juga harus clock out Karena tertib administrasi juga menjadi Salah satu uh, Bagian dari ketaatan kita terhadap Peraturan perusahaan nah Sore biasanya kita juga menyiapkan daftar pekerjaan apa saja yang akan kita tindak lanjuti untuk besok pagi sehingga begitu pagi kita tidak blank begitu pagi kita sudah ada scheduling untuk penyelesaian pekerjaan yang masih tertunda apakah itu dengan klien dengan atasan baik dengan penyelesaian dokumen ataupun juga dengan tindak lanjut lainnya. Nah, kami juga menyarankan bahwa untuk WPA ini juga bisa mengisi waktu dengan melakukan baca-baca e, ya baca-baca itu mengupdate e, kemampuan dan pengetahuan kita sehingga walaupun WPA kita juga tetap update dengan perkembangan-perkembangan yang ada hubungannya dengan pekerjaan kantor ataupun dengan e, produktivitas dalam bekerja. Itu saja mungkin. Kiat-kiat untuk bekerja di WFH dan semoga tetap semangat, semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.